Kenapa sih karakter Bruno harus dihapus ya? Kan jahat kali, bah. Hah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, WhatsApp guys, balik lagi bersama gua, Adi. Si Sutub, di dibocoran update terbaru game Free Fire Battleground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 Sampai dengan info karakter Chrono yang dihapus dari game Free Fire dan lain-lain Oke okay. Yang pertama ada beberapa event dan hadiah spesial Free Fire X Venom Yang pertama ada event mission Chaos Attack mengalahkan 4 bos Yang ada pada web event Frontline Sekuat dengan hadiah sekintas Venom terbaru dan event ini akan berlangsung dari tanggal 10-25 Oktober yang kedua ada daily mission dengan hadiah token Venom yang bisa kalian kumpulkan untuk ditukarkan dengan beberapa hadiah bonus seperti 4 token gold Royal berdurasi dengan harga 5 Venom token setiap tiketnya terus ada loot crate black rose rocker bundle dengan harga 6 Venom token Terus ada dua tiket Diamond Royal berdurasi dengan harga 7 Venom Token setiap tiketnya. Dan ada set bundle Venom Tempo de Carnivicina dalam bahasa Portugis yang artinya waktu pembantaian dengan harga 24 Venom Token. Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 11-24 Oktober. Yang ketiga ada event Venom Video Rewards. Jadi nantinya akan ada milestone yang dimana pada setiap milestone akan ada hadiah yang bisa kalian klaim atau dapatkan dengan cuma-cuma atau gratis. Dan hadiah utama dari event ini yang bisa kalian dapatkan adalah skin Venom Helmet. Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 16 sampai 17 Oktober. Jadi cuman dua hari nih, cuy. Oh. Yang keempat ada Pick Day Mission Venom is Here. Cukup dengan kalian login dan menyelesaikan misi total 25 kill, kalian sudah bisa mendapatkan beberapa hadiah menarik seperti dua tiket inkubator, satu tiket Weapon Royal, Gold Royal berdurasi, terus ada skin sepas permanen dan ada skin motor Venom. Dan event ini tuh akan berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober. Ingat baik-baik ya cuy, event ini tuh hanya tersedia untuk dua hari saja. Jadi jangan sampai kelewatan event keren ini dah pokoknya. Okay. Yang kelima ada event Venom Kumulatif Login selama lima hari berturut-turut. Dengan hadiah 50 kali token upgrade karakter, tiga kali makanan pet. 2 kali Loot crate Fearless Warrior Bundle 2 kali Lodge Packer Dan 2 tiket Inkubator berdurasi Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 12-24 dengan 24 Oktober Yang keenam ada event kumulatif kill 20 musuh dengan headshot Dengan hadiah skin lootbox atau deathbox Venom dan event ini akan berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 24 Oktober. Yang ketujuh ada event mission kumulatif play with friend sebanyak 8 kali dengan hadiah dua kali tiket diamond royal, weapon royal berdurasi dan loot crate senjata mail spesial event operasi krono. Dan event ini tuh akan berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 24 Oktober. Yang kedelapan ada event Venom Callback dengan hadiah jackpot sekitar 20 ribu diamon bagi kalian yang beruntung. Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober. Yang kedua ada animasi spesial event serangan Venom. Yang ketiga, ada cuplikan event perilisan skin terbaru dari senjata shotgun titit golden glare pada event token tower. Yang keempat, ada Peak Day Login Free Fire Max. Jadi pada event Peak Day kali ini, kalian bisa mendapatkan skin terbaru dari senjata M4A1 Skull Punker dengan permanen. Untuk statistik dari skin ini adalah range plus 1, magazine plus 1, dan akurasinya main 1. Terus ada tiga tiket inkubator dan skin surfboard. Event ini akan hadir pada tanggal 9 Oktober tepatnya hari ini. Yang kelima, ada dua set bundle terbaru spesial event Buah Day. Yang pertama ada set bandel conjunto general kafeira atau tengkorak untuk karakter cowok. Untuk desain tampilannya keren dan serem sih ini cuy. Yang dimana set bandel ini tuh terdiri dari skin jaket bulu berwarna ungu, terus ada skin celana, skin sepatu, skin rambut kuncit gimbal dan skin masker tengkorak gitu. yang kedua ada set bundle konjunto madame sirena atau nyonya sirena untuk karakter cewek untuk desain tampilannya simple tapi kece parah cuy yang dimana set bundle ini terdiri dari skin jaket bulu, skin sepatu, skin rambut pendek dengan gradasi warna ungu dan putih abu-abu serta skin masker Dan kemungkinan kedua set bundle ini rilis pada web event seperti Mystery Crate, beli satu gratis satu, dan event-event gacha berhadiah bandel lainnya. Atau jangan-jangan ada event diskon Mystery Shop lagi nih, spesial event buyah day. Um, Menurut kalian, kira-kira ada nggak cuy? Coba dah kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Oke. Okay. Yang keenam Ada skin terbaru dari Glual Phantom Predator Spesial rilisnya set bandel Tengkorak Buya Untuk desain tampilannya keren dan spesial banget sih ini cuy dengan desain warna dominan ungu ditambah dengan tulang belulang gitu ya kan Dan ditambah lagi dengan logo seperti kepala tengkorak burung bertanduk di bagian depan dari skin ini Untuk di beberapa server skin ini rilis pada event top up berhadiah 500 diamond Dan untuk di free fire server indo kemungkinan rilis pada event yang sama atau pada event shop Yang ketujuh, ada sekintas atau backpack terbaru swagger Anjas Untuk desain tampilannya, swag banget sih Dengan desain kepala tengkorak dengan aksesoris topi, rambut, kacamata, mikrofon Dan penutup leher seperti rapper gitu untuk level 3-nya Sedangkan untuk tampilan level 1 dan 2-nya bisa kalian lihat dan simak sendirilah ya. Untuk di Free Fire server luar salah satunya India, skin ini tuh rilis pada event top up berhadiah 100 diamond. Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan skin ini akan rilis pada event yang sama kurang dari 200 diamond atau pada event mission berhadiah sekintas Yang kedelapan, ada info sedih dari karakter kebanggaan dan andalan kita nih, cuy, yaitu karakter Chrono. Menurut info yang gue dapat dari salah satu website resmi Garena Free Fire, yang menginfokan bahwa karakter CR7 atau Chrono akan segera keluar dari game Free Fire atau dihapus. Wah, wah, wah, karakter andalan nih. Seketika gue langsung siok ya kan, sampai nggak makan dua hari kalau nggak salah saking kagetnya ya kan. masa sih. Tapi nggak juga sih karena gue ngarang. atau duduk berantem yuk yang dimana pada update besar OB30 kemarin telah rilis item baru yang disebut-sebut sebagai biochip yang berisi skill dari karakter Jay yang baru-baru ini dihapus dari game Free Fire dengan ini banyak sekali masyarakat atau sebagian besar player Free Fire dari berbagai server berakumulasi bahwa karakter TR7 atau Chrono memiliki peluang besar untuk dihapus dari game Free Fire cuy untuk rincian alasannya kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Update OB30 kemarin membawa beberapa pembaruan skill karakter dan salah satunya karakter krono yang dinner. Untuk mempublikasikan perubahan ini Garena tidak menggunakan gambar krono di banner atau spanduk, Melainkan hanya ada bayangannya saja nih Tim Garena telah memverifikasi bahwa faktanya memang benar ini adanya di semua server Free Fire dengan karakter Chrono yang di nerf baru-baru ini dan fakta bahwa perusahaan Garena tidak lagi menggunakan gambar karakter Chrono, banyak sekali player dari berbagai server yang percaya bahwa karakter Chrono akan segera dihapus dari game Free Fire tapi ada tapinya nih Kemampuan atau skillnya akan tetap tersedia di shop melalui atau berbentuk item biochip, seperti Jai Microchip. Kalau banyak yang setuju nih perihal penghapusan karakter Chrono ini, kemungkinan dalam beberapa waktu akan terjadi cuy. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di bawah ya. Oke. Okay. Yang kesembilan, ada tampilan animasi dari inkubator baru CryptoLED RGB Bundle.